Kepun dulu kamu milih song satu, dapatnya kosong dua <SILENCIO> <SILENCIO> Itu garokannya Indonesia Milih satu, dapat dua <SILENCIO> Betul, saya itu punya doanya Mbah Mun Sebelum mafat beliau itu nyatet doa Itu diantara doanya itu Allahumma al-kibirina huma ulfatan wa mawad Ya Allah, jadikan dua tokoh ini Yaitu Jokowi dan Pak Bawa, Pak Jokowi dan Pak Prabowo Ulfatan, uh, saling asih Dan saling mencintai uh, Dulu ketika masih panas itu Saya baca doa itu agak, ini bener gak <laughs> <laughs> Saya Jumat, sebelum yai haji Itu masih ketemu Jumat ini. beliau cerita Kalau mau ketemu Megawati, terus ketemu Bumega di Sabtu, uh, ahad beliau Terbang ke Mekah, terus uh, Selasanya wafat Selasa keberapa itu hanya hari Selasa, itu diantara Doa yang dititipkan sama anak dalam itu Doa itu. Yang baca juga agak-agak. Ini yang bener aja doa ini. Itu soniknya doa Min abdikal fakir memun zubher. Ya Allah, jangan lihatlah saya, kata bangun Di doa itu, lihatlah saya yang berdoa. Barang kemarin setelah pelantikan menteri, ternyata seperti itu, itu, saya tambah kagum. Bahwa kita punya guru seorang wali tadi, doain sesuatu yang mukal saja kesampean. Itu.